Kalau tertarik nih perunak fitris, gara-gara tidak sering Sengena esok muncul karena pengin bumi bumi, jemput tinggal tiga. Tidak dia berak dendam, kok. Leconcon tak sinari menjadi aktivitas malam, kok. Tu, mengapa bang turai esok rabarokan bergolinggung seringin, kok? Besar saya inginnya ke wakaf neng pondok lampu, bayangan wakaf itu tigo mutolah. Jemput lampu padang, mudikuturu. Kira-kira perasaan nih, misalnya. Mengapa saya akhir kadang bet seringin? Anak kalau wisu ya meleis ini ragati pucara jelas-jelas. Berko saake seringiengi om. ini tuwampil, mau shopping ini. Kau pingin ini berjasa nih wongake, boleh ditinggal. Nah, amit mitan Untung dia ini dendam dendam, tugas itu Enggak teritaui ku Nabi Idris ini Memang Nabi Idris juga mungkin. Abdul kalau Nabi Musa kan ada di. gal sandal nih suarga kan masih legenda Nabi abah. Idris. Terus ngakali malaikat, malaikat, malaikat. Jadi dia ketemu Daniel, ketemu malaikat Israel. eh C, e, mati urusan Nabi. <laughs> Jadi lucu kan ada benda cerita lucu ceritanya orang orang itu penting. Wuh, lucu lucu. Sudah, nabi Musa, nabi Sawah. So -nabi, nabi Musa kan tarung dengan so Sawah. Nabi Muhammad, dengan Abu Jahal, boru ipet lah. Nabi terus kan. eh mati gue nak tuh. Burai enak. C, e, jajal aku katanya <laughs> lucu kan. <laughs> nah, Israel ini lugu Lugu, lugu, rawat iso mikir, malaikat kan gak boleh mikir, malaikat mikir ya, orang iso nyabut wengan kan nganu kan, cepet nyawani, bar norobos, warobos, warobos, warobos, warobos, warobos, mikir nah, terus biar warobos, warobos, warobos, warobos, warobos, warobos, jajal warobos, warobos, warobos, warobos, warobos, warobos, warobos, warobos, warobos, warobos, warobos, warobos, warobos, ya, warobos, warobos, warobos, warobos, warobos, ketemu ketemu warobos, lagi malaikat itu tuh non tapi yang penerokai, tapi berikut aku terani suaraku, tapi aku tuh libat non rokok. Iya, iya, iya, iya, iya, berarti malaikat Ridwan. Aku penerokai suaraku, Tapi, yo pengen nggak, Namun dia kekasih pengiran, bibi nabi kan kekasih pengiran, ditutup nih besok. An, mau betul mau betul, malaikat, malaik protes, berarti perjanjiannya kan lewat doh, kenapa ndak mau kembali? Oh no, ceritanya, kah banding kitab-kitab suci yang disuaraku, khalidina fiham, akhirnya dipertemukan Israel ya, Malik Ridwan, debat, lah pangeran Ufer orang-orang ngejudge supaya pangeran, akhirnya lewat, waj, Gusti, pangeran jadi juri, maksudnya mimpin perdebatan tiga malaikat dan Nabi itu. Jadi mana aku cerita, cerita ada fitri surah nusung penting, maksudnya orang penting dalam bab dakwah, ya, tapi tentu penting dalam itibar, wah itibar. Ya, <tip> ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah, karena gak paham terkait ada wong munafik, uang fasik, kurang berapa? Lalu ya makat ya, malaikat, kayak Ar-Rohm buswargo kabehu holidina. Iya. Ya. Ya. Akhirnya cip ona malaikat pinter, tapi kan wa imingkum im ilah warituha. Semua yang masuk surga, kudu tahu ngelihwatiin rokok. Lu aku sih ngelihwatiin rokok. Udah, tidak ada yang kupingin teroragel langsung fusu warga. Mereka udah ngerti ya, kenalnya lewat neraka Meski postur diulang, boleh nggak? aku nggak Aku rokok. Tapi ibu ya, nggak liwat terus. Nanti ada suarga, jadi di seberang. Nama malaikat malaikat, semua seen rokok ya santai ya. Tahu seberang santai, sampai panik di sana kan? <tuk> <tuk> Wes berarti prosedur semua orang pasti ngewatin rokok terlalui. Malaikat Israel Tapi kayak matimu perjanjian itu jajal. Ya jajal lah tetap jenenge mati. Kau lah mau mati di tangan nona. Kau lah. Kamir. mati kan pisan. Kau oleh mati kok pintu. <tuk> Wes akhirnya Nabi Idris satu-satu Nabi sing di suarga mulai perjanjian itu sampai saja Nanti sebut warufa'na'hu makanan aliyah Jadi Nabi Idris sampai ini suarga nganti saja Barokai tadi tiga malaikat di... Tororan Nabi itu rontong akal dia Tapi wong kekasihnya pengiran ya rasa Allah Tapi orang kekasihnya pengirahan ya rasa Allah malah Allah Para barang, barang debat ngono, terus Allah ngendikan, hei para malaikatku, kaya kalah debat abah Idris. Salam rang corak kasarnya ini salam rangaci. Wow saya ini sampai segini suara. Melane diantara Nabi yang enggak meninggal selain Isa, ini kita pita apa? Idris, karena beliau alami seperti itu terus di surga sampai segini. Ini aku mau tiru ya monggo, ketemu Israel. Saya aku patah ini. Baru ketemu sama Malik, seneng apa? malaikat apa Malik? malik. Senengnya wae, wong ribet. ribet malah <laughs> jadi yowes akhirnya yowes lengan-lengan nanti masyur anak nah, ceritanya gini-gini malah lek menek ceritanya gini-gini malah lek naik keluar arah kitab itu menaruh dok bedhuni menolol jadi nabi Idris itu ke penros wargo dituruti pengiran, singkat cerita itu tuh dia nanya belok no sandal butum. paling paning di balik anoning duno gusti barang kelono sengkarat penros yaudah halo, halo, halo, halo, halo, ketemu metu. halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, dereng halo, halo, halo, ketemu ya. halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, terus halo, halo, halo, terus halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, aku. halo, halo, halo, halo, halo, halo, penting tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu halo, tiga malaikat tadi halo, halo, gue dengan malaikat tukang jabutnya, oh, ya. terus iya ya nyawa aku jabut, aku beneran rasanya ya jodoh loh, yo, yo. Jumbo. Jumbo. Oh, ya jodoh, ya jodoh jodoh, ya sebarang kamu duduk, Lek Malik, aku beneran rokok yo mungkin, mungkin paling enak jadi kekasihnya pengheran, malah ini niku ini paling enak jadi kekasih pangeran terus rata usaha lah, Mue kasih sing di langit bumi, aman apa Mana kau wali-wali ke laptop wali -wali ya wa wali-wali wu semua macam-macam wan wali, -wali, -macam, man, wali no tamu di tipi so yo nok bong itu tepark boleh ngarang aman na yo nopo tapi kok siku peron rokok kabel iya mesti kabel kan kutu tiliwati nak rokok cok ikutok lurong kabel rong dok ono kan jadi malaikat apa malaikat malaiknya kau ni kabel iyo pen rokok kabel di tiliwati padahal dia ni nengat ini, ini ngon ais liwat Sesuai prosedur wa imbingkum, ialah wari tuh, ya, kan, ala rupi kahat mam, makodia, mesti kutung di rokok, pareng doh suarco, woi, ketemu malaikat deritun suarco, pare malaikat malaikun ini lo kok gak na, rano cerituan dari suarco metun na, nasen a sini suarco, yuk hol di tina, fi, malaikat malaik, malaikat deritun, sobat banta, lo kok tim fusuarkom di batin rokok, lo kokokusul di batin repot <tuh> ya lebih <leke> seliwat <tuh> woi tapi pun jadinya pelaku-pelaku <tuh> <tuh> ya tapi kalau jadi jadinya woi liwat. <tuh> ya wes akhirnya suarga nanti saya ini oh bisa ditiru ya okay. no? kenapa? Nabi ini ini kalau buat banding Nabi Musa kan yurahkelah eh. sih no? enggak keras Fir'aun bareng Fir'aun itu kalah bani Israel iman tapi ya gak karuan ribet gak? ribet menjara Nabi Musa ketemu Nabi. Ku enak enak iso aku. aku <tuh> sing ngadep ibro on. Nah, iku mulane hadza waqomun <coughs> <lain> fasallu <tuh> izfadlu. Tentu <tuh> Nabi <tuh> kok Nabi Musa itu derajate de sak -dure. <tuh> Nabi Idris. Bab <tuh> dukunen <tuh> <tuh> <Ini> badau kafdulu malaikat sing ketua ya <tuh> beda wae malaikat sing ora ketua. Kula waca guys, takrirane Mbah Mun. Hadza waqomun minal maturiyah fadlu fina al-farikan alam ya wal malaika faqalu Al anbiya afdalu min ru'asa al mala'ika ka Jibril wa Mikail. Wa ru'asa al mala'ika afdalu min awamil basar wa hum auliya'. Wa ha'ula al min awamil basar afdalu min awamil Ika, Jadi kamane Ketua ketuae ketua misalnya ketuane nabi nek ketua malaikat, afdol ketuane na? nabi. Tapi ketuane malaikat ambe um biasa wali, Afdoll, Mala mala'ika. Jadi pokoke sesuai kelasmen jadi misalnya wabak dukulin bak dohu kau dulu, wal makna wabak dukulin al ambiyah al malaika kau tiap dulu al akhor faru asa ul malaikat itu ya tentu min awamil malaika ya. malaikat ketua gue jibril ambek malaikat sing ora ketua ya tentu afdal sing ketua, ketua ya bodoh nabi sing berjuang tarung lawan fir'aun ambek sing dolananing suargo ya abdul sing taro bang ya ispo kaimun ispo kaimun isini apa hada wakamun fasolu kitfat dulu wa ba'duqu lin ba'duqu ketiak dulu mulai ini corakulus tetap paling benar madhabi ahli sunnah wajah ma'an, nak qur'an aku kodim ya nak qur'an aku Bukti ini nabi Idris Ibu mempun belajar qur'an jadi kabah nabi aku tahu belajar kitab papat termasuk belajar qur'an meskipun sebagian tinggul trik ngadepi malaikat malikat malik Idris jari malik malik, apa pun ronroko kasih ya kekasihnya pengiran Kabel ya sehingga nyebrang rokok nonton rokok kabel nyebrang nyebrang frame rokok warga ayo balik ujar Tab, itu kan holy tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi neraka tapi tapi tapi terus tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi Nabi tapi tapi tapi tapi tapi Nabi tapi Nabi Idris us ketemu tau orang sandali, warga aku sekali ketemu taket, gimana? paling gue dikit, us aku lucu ketemu. Oh, <no>, eh. tapi <tarkasuk> apapun <tarkasuk> lah, nadik ini jadi keramat, jadi muzia termasuk mereka sangkebek malaikat. Nah, gue dia ini simpati Nabi Idris itu tahun wangis, ya Allah, saya itu kasihan sama malaikat seng ngurusisernya ini. Musi ngurusis ke ribet. Malaikat semuruh suka ya, ya ribet bodoh. Apa rahmat Tauru, <laughs> rahmat Wahai Tegowah ngorok. Maulana Wang Tauruku, rahmatnya pas-pasan, mereka sering ngorok. Maulana cari cara orang bunuh aku, orang keduman apa, rezeki mereka ditinggal apa, boh, mergo rezeki iku koyo paket, nek ora ditandatangani ora dikekno. Bareng waya teko ora ono sing tandang tangan akhire diabegan opo? Diabegan. Nah, ini wong kuwi agen duru ini pas-pasan. Nang nangis. Bareng nangis ditakoki ya Idris mayub ki, nangis sing nangesno Ya Allah, malaikat sing tugas ngurusi wong ngurusi kewane capek kaya apa sing ngurusi ser <coughs> kayak apa capeknya. Padha matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat singkat cerita terus selamat menikmati Idris atas nama sana nabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa hasil terus malaikat itu yang tugas ngatur matahari itu uh, wajadu khifatan mendapatkan keringanan akhirnya hari itu juga tanya ya Allah kenapa sekarang saya bawa matahari seringan ini dido'ai abdi Idris karena kau laku jenis Idris itu juga no, supaya ada supaya diringan aku sakit aku Wahyu malaikat gendina nangis itu dari malaikat itu dua etika di mukafaah wah ya wah atas nama Idris telah meringankan bebanku maka angkat dia di makanan Aliyah di tempat yang luhur Idris beri hak terbang ke alam malaikat itu terbang lo barengnya alam malaikat mau terus ketemu Israel itu awal ceritanya menurut saya gara kira-kira saat akhir Samsi malaikat sing rumah sing ini mereka mana peluang Kue duno, ya opo lah masuk makhluk. Misalnya duno, ya Allah seake malaikat ngurusi santri turah turu. Koyok opo abunyi pas ngoro. Nah, <leng> <leng> <leng> ini nak malaikat itu simpati kue mesti diwales, so. nah Itu awal mula. Nah, nabi-nabi yang urusannya unik-unik gini kan, ya orang leveling. Koyok nabi Ibrahim, ketemu Namrud di wabunya, tentu Idris Ibrahim berakalasi, no? karena Ibrahim tantangannya lebih besar. Ya jinna hadza waqom munfatsalu itfaddu wa fa'du kullin Jadi ceritane Petrus mau secara ning babak kowe wis ana penting. Tapi ya tentu tetep beliau nabi ya, tapi kan tetem gak kelasnya. Napa? Malah tembiki wal anbiya yalunahu filfadli fadli wa bahmun wa ya ulul Asmi nabiwa Abdulhum ya ulul Asmi karena berat Wahhum Ibrahim Wa Isa Wa Musa Wa Noh semua bagiatul Rasul ya tentu ketuannya kan nabi Muhammad saw Alih wasalam ini ku kurang setunggal, tanggal mestinya Wahhum Muhammad nih ya, ya mestinya Wahhum kurang gak ya, tambah ikan Wahhum Muhammad he, wa Ibrahim Wa Isa Wa Musa Wa Noh ini kalau wa Wah Abdulhum ul Asmi Wahhum mestinya Muhammadun saw Alih wasalam terus Ibrahim Isa Musa Noh semua bagiatul Rasul wa sa'irul anbiya ma atafdili ba'dihim ala ya yo sekali ketemu tetap, iki monggo monggo nak medal monggo wah ribet oh, wana lu nak senti ceblok no sandal ceblok no dom wala ribet kan golek kenapa sandal ini cek gede nanti ceblok no dom diandera algifari channel yang membahas informasi